Cik, cik cik cik balik lagi bersama otong spin kita akan review game ke tovo Olympus ya seluruh kita bawa model 65.000 saja kita akan berbagi pola slot gacor hari ini buat kalian semua ya seluruh ya jadi langsung gasken aja kita main di 3000 Lu ini lumayan berber karena tadi kita cek RTP lumayan gacor aja kita main di RTP 89% jadi dipastikan harusnya profit seluruh Ayo gas aja kita langsung gas, gas gas gas gas gas di B3000 saja kita coba hmm, 10 kali eh, 50 kali turbo dulu ya seluruh ya. Yang, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP8000 bosku situ itu tergantung solid Santoro jaga dunia akhir di sini WD berapapun pasti dibayar lunas bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP8000 kan cuma di RTP8000 seluruh. RTP gamenya live, Lur. Per menit per detik naik turun sesuai dengan rate gamenya itu sendiri. Jadi buat kalian semua jangan ragu, saya tentu sel di sini tapi sebelum bermain selalu cek RTP gamenya biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya, seluruh ya. Intinya cuma itu, langsung gasken aja. Untuk link pendaftaran saya taruh di pin komentar langsung gaskan gasak-gasak manis saja di Rp8.000 pastinya bos itu si, tergantung ter solid Santero jaga dunia akhirat ya bosku Take to the gamenya tadi kita coba 50 turbo, ayo us nafas-nafas tambahan dong bos. saldo tinggal Rp12.000 eh, ya, naikin dikit naikin banyak boleh bebas intinya saya suka anjir pecahnya lumayan slot hijaunya pecah nggak mau ayo cincin pecahin dong dua lagi itu, nah mantap nih cincin pecah, utak hmm petirnya di mana ya us, petirnya di mana ya us, kuningnya jadiin dulu, aduh, gendangnya turun dong, gendangnya turun dong, hmm, hijaunya jadi dong atau birunya dong, hmm, hijau fix aja sih, hijau jadi, aduh petirnya dimana mana us Aduh masih pecah atas kuning kasih petir usbuket uh, hmm, kalau lumayan slur kali 35 23.000 hmm, 800 ribu slur anjing nih RTP 8000 bosku udah pasti gacor buat kalian semua langsung gaskan aja seluruh bermain bermain manja-manja di RTP 8000 pastinya yang terpenting sebelum bermain selalu cek RTP gamenya biar kalian tahu RTP game ini lagi gacor atau enggak ya slur ya terkadar saran semoga bisa berkenan di hati kalian semua yuk jadiin dulu mantap ah, atas kuning kasih skater satu anjir enggak mau seluruh kuning dulu Aduh susah nih pasti mahkota nih tuh hmm. duh, duh, duh, duh, duh, merah jadi dong merah jadi dong kuning dulu ternyata yuk atas gelas kasih petir buket nih Malam mahkota ayo yuk petirnya us nggak mau skater satu doang anjir udah nih fix satu-satu doang berarti rtp-nya jatuhnya lagi di luar seluruh emang beberapa hari ini petir-petir mantapnya keluarnya di luar seluruh bukan di dalam free spin kayak biasanya jadi buat kalian semua lebih baik spin-spin manja saja jangan di buoy, ya seluruh karena kalau bui kayaknya bapak lebih mending kita cari petir di luar atau cari free spin di luar saja ya seluruh ya yang penting ingat sebelum bermain selalu cek RTP game dan RTP game yang live cuma deh RTP 8.000 pastinya bosku. Langsung gas kena aja coy, coba-coba manja di sini yuk kuning jadiin dulu. Mantap. Gelasnya dong ikut dong. Aduh gelas ikut dong, gelas ikut dong. Gelas ikut dulu. Mantap atas gelas kasih petir, enak nih mau malam aku tak turun. Aduh ungu nanggung. Aduh kan temenan ungu nanggung orang dua doang anjir. Aduh aduh duduk kita akan bermain cepat aja ya seluruh kita karena kita pemain modal receh kita pemain mencari profit ya seluruh ya. jadi selalu utamakan profit utamakan WD profit berapapun sama aja seluruh. masih mending profit tiap hari dari batal tiap hari jadi selalu utamakan WD utamakan profit ya seluruh modal naik 65.000 naik 800 berarti profit lebih dari 10 kali modal seluruh kalau saya ini dilihat dari putarannya, ini putaran-putaran sudah bapuk lor berarti artemenya udah turun kalau saran buat saya eh saran buat kalian aja kalau udah kayak gini langsung auto kabur saja karena kesempatan WD kesempatan WD hanya datang sekali seluruh jangan di sia-sia akan langsung gaskan WD-WD kan saja pokoknya dan jika kalian ingin bermain boleh langsung mampir ke rtp8000 karena cuma di rtp8000 rtp gamenya boleh 33 terus kan anjir banget kan udah nih bau-bau kayak gini terus 3333 paling kita dipasih modal naik itu dari petir dulu lihatin aja Oh iya sekali lagi bisa dipandu like comment subscribe nya karena cuma di sini kita berbagi pola-pola slot gacor hari ini, pola slot hari ini, slot gacor hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor hari ini, pola gacor hari ini, pola pembanding hari ini, pola slot gacor sehusari ini, slot gacor sehusari ini, pola slot gacor olimpus hari ini, pola slot hari ini, pola slot gacor olimpus hari ini, pola slot hari ini pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini musaran slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olimbus hari ini pola spin hari ini pola spin Olympus hari ini pola spin gacor hari ini slot spin gacor hari ini slot spin olimbus hari ini tentunya kita selalu berbagi pola pola gacor buat kalian semua sur pola-pola pembantai Olympus yang akan di-share tiap hari tiap-tiap hari bakal kita selalu upload jadi buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe-nya tur jangan ragu jangan dimang. ya merahnya jadi lah kurang satu itu nah, mau anjir langsung gas kena aja ke rtp-8000 dan dibantulah comment subscribe-nya karena cuma di sini kita berbagi pola slot sore hari karena cuma sini kita berbagi pola kok hari nah, hijaunya jadiin mantap aduh duduk ungu boleh dong enggak mau Ayo. aduh hai Hai peduli kita habisin spin ini kita langsung auto kabur saja ya, slur, ya. sepertinya emang enggak ada comeback-back comeback lagi karena tadi RTP nya cuma di petir-petir itu doang slur. jadi kalian harus pahami Alur sengsamanya jangan terlalu terlena dengan JP-JP besar. JP kecil pun namanya juga JP, seluruh so. Kita coba 30 kalau enggak ada tanda-tanda spin atau tembakan-tembakan yang mantap kita langsung auto WD dengan saja. Karena kesempatan WD enggak datang dua kali ya, Bosku. Jadi bertahan semua, selalu utamakan WD, utamakan profit pastinya, Bosku. Wes, nah, kasih nafas, kasih tambahan tambahan boleh, us. Ayo slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot gacor Hollywood ini pola slot hari ini pola slot gacor Hollywood ini pola slot hari ini pola spin sore ini pola pinseyu sore ini Polos pinseyu sore ini Polos nih, sore ini Polos pinseyu sore ini Polos pinseyu sore ini tambahan pinseyu sore nih udah ini kita kabur saja bosku. Hmm, udah kayaknya nih, udah mulai kering nih bos nih. Ayo, nggak mau lagi kah? Intinya selesai saya ingatkan ya seluruh ya. Main itu yang di situsnya daftar, tapi live nya jenuh, cuma di daftar itu yang pastinya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, jangan lupa like, komentar terima karena cuma di sini kita berbagi pola-pola gacornya ini.